Karena ini kita sadari bahwa itu adalah suatu pertumbuhan anggota supaya menarik bagi anggota maka kompetensinya kalau dia masuk harus naik bukan selalu di level nah, itu saja tapi kalau sudah masuk terhadapannya adalah maksudnya nah, naik secara berjendirian Dari visi itu mudah-mudahan ini bukan kalimat di langit tapi bisa menjadi program yang nyata di bumi Uh, kita punya misi antara lain yang menyelenggarakan pengawaban sumber daya uh, membuat modeling banyak adalah pengembarangan SDM di anggota Kemudian yang kedua membantu dari unsur stakeholder lainnya pemikiran-pemikiran uh, atau silaturahmi secara ilmu kelamatan dan sebagainya tentang uh, untuk tapi berdaya guna dan yang uh, isu yang ada dalam perkumpulan itu konflik kepentingan atau cuman harus kontabel harus bisa profesional harus transparan. itulah yang harus kita jaga jadi nggak mungkin kita akan uh, lepas dari kepentingan daripada anggota kemudian Ikut kegiatan perkumpulan ini berlingkup dengan kegiatan di penelitian, kajian, workshop dan seterusnya utamanya adalah pelatihan dan eh, pembekalan bagi perseorangan, jadi kita harapkan muncul graduate itu bisa masuk dulu masuk ke awal kita bina, kita bekali Pembekalan untuk hasil kandas, signifikan uh, migas, supaya meningkat uh, kualifikasi dan kompetensinya, sebagaimana tadi diarahkan oleh Pak Direktur Teknik. Adapun mengenai logo-logo ini, juga mau kita sayang barakan, katanya cukup mahal. Akhirnya, ya, atas ide dari teman-teman pendiri saja, ada semacam ini, ada segitiga, seperti konon katanya, untuk sebagai tanda safety ada peringatan bahaya Dan warna hijaunya adalah warna lingkungan yang zonanahnya zona berbasis lingkungan kemudian ada orang-orang yang pakai eh, safety adalah yang ber, berjiwa safety, yang mempunyai di latar belakangnya ada bukti jadi teman-teman menghendaki orang yang terjadi keselamatan dalam kesempatan. Panduannya adalah suatu buku. Buku itu buku apa? Mulai dari Rule and Regulation, Code, Standard, Backstreet, Text, Itulah yang menjadi rulenya. Jadi bukan kita harapkan opini, opini itu Agak disingkirkan begitu tadi basicnya kalau diskusi ya diskusi berdasarkan buku yang sudah proven. Kemudian uh, sinyal nyala apa ini namanya jaringan ini, Pak Pakem belum berdiri covid ini kita sudah kerjanya pakai pakai media elektronik. Jadi dengan adanya covid ini Allah mempercepat. Jadi, jauh hari sebelum COVID ada, patent bekerjanya tidak tidak tidak konvensional, bertemu dan seterusnya. Kalau mengingat anggotanya seluruh Indonesia, seluruh dunia yang Qatar, Pak Alvin segala macam hadir, dari Houston dan juga, segala macam ada, maka media yang cocok untuk ajang silaturahmi adalah media elektronik zaman sekarang. Apalagi industri 4.0 sehingga orientasi bekerja orientasi produk dari patem nantinya banyak ke arah menuju ke media elektronik uh, diawasi oleh nama di mana ketuanya adalah pak Amas. dan anggota pengawas adalah pak adi wibowo pak Suatman ramli pak komar adi wijaya dan pak waluyo sementara Ketua Umum saya sendiri, dibantu oleh Sekretaris Umum Pak Halim Hamid dan Sekretaris Pak Aldi dan bendahara Pak Banarwoto. Dan di, eh, dibawa langsung adalah Ketua Bidang 1 sampai Ketua Bidang 5, di mana Ketua Bidang 1 untuk Umum dan Organisasi Pak Saifullah, kemudian Ketua Bidang 2 untuk Kajian, consulting dan Pengembangan Pak Gama Titia Putra, kemudian Ketua Bidang 3, Pembinaan dan Pelatihan, Pak Sugiarto serta Ketua Bidang 4, Kerjasama dan Sosialisasi, Pak Samsi, Samsi, Samsuri, Ketua Bidang 5, SDM dan Audit, Pak Jogohadir Ibo. Harapan kami dan sesuai rapat bahwa apapun kegiatannya tidak mesti setuju harus disetujui oleh Ketua Umum, cukup oleh Ketua Bidang langsung guru. Jadi, harus ada uh, cepat toh ada uh, mekanisme rapat atau uh, pengurus jadi nanti apapun kegiatannya bisa kita uh, sampaikan gitu, oleh uh, ini jadi nggak nggak harus setuju ketua umum jalan kalau ketua bidang bidangnya ini mau bergerak silahkan untuk bergerak kemudian masalah deskripsi tugas saya pikir nggak perlu kami sampaikan secara detail di sini yang penting Uh, adalah patem ini mau ngapain sih Dibentuk Kami terus terang dengan teman-teman Dari uh, Organisasi ini Diamanati Jadi kita mencoba Mencoba bergerak Bekerja secara organisatoris Jadi Tugasnya pengawas itu adalah Menetapkan rencana strategis selama kepengurusan, selama lima tahun misalnya. Jadi nagihnya pengawas nanti, apa apakah sudah dikerjakan oleh pengurus? Inilah inilah yang yang kami coba untuk membangun sistem keorganisasian. Jadi oleh pengawas ditugasi bahwa eh, saat, saat ada empat ya, yaitu Pembangunan organisasi sampai tuntas. Kemudian kedua meningkatkan profesionalisme ahli K3 migas. Ketiganya menggalang kerjasama dengan komunitas k 3 internasional dan perusahaan migas Indonesia. Keempatnya pengembangan keilmuan dan teknologi. Enak jadi pengawas jadi cuma induknya doang. Perusahaan <tuh> yang menjabarkan yang ke dalam satu program-program-program yang benar-benar nyata jadi misalnya membangun organisasi ini maka e, pengurus ditargeti untuk jangka pendek setahun dua tahun apa yang mesti dicapai apa yang mesti dilakukan KPI nya pengurus nanti dihitung diukur dari ini pencapaian target dan terhadap dari rencana strategis tersebut sehingga nanti jelas pengurus ini kerja atau cuma tidur itu terukur sekali pada rapat, pada rapat uh, pengurus. Jadi inilah yang kita coba. Jadi untuk jangka pendek dalam uh, ini sudah ada di paparan ini, nanti diserahkan Tapi yang saya tekankan adalah apa yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi dua mingguan akan dilakukan web web, web, web air bed meeting, jadi silakan saja agenda kita sudah nyusun sampai ke lima, lima agenda. Dada, jadi lima itu kalau kali dua minggu ya sudah 10 minggu, gitu. sudah akhir Juli sudah padat. Di antara itu silakan saja untuk, untuk, untuk mengadakan, namun berkembangnya pertemuan dengan adanya WA Grup ini juga sangat menarik bagi pengurus atom. Ternyata diskusi di WA group itu juga lebih efisien karena mungkin pandangan saya apapun siapapun berhak untuk menyampaikan. Entah itu kalimatnya Keswono kemarin nggak jelas, nggak nyambung pun nggak masalah. Itu dan jadi kami persilakan di WA group untuk begini. Pak Halim sudah menyanggupi. Jadi nanti akan dikumpulkan kayak contoh kemarin mengenai penggunaan HP, repres Pen uh, di nusel misalnya. Ini nanti akan dikumpulkan, nanti akan dibikin uh, kesimpulan atau apa buku atau apa panduan dan sebagainya nanti akan kita deliver ke anggota. Demikian juga nanti kita harapkan untuk pak sharing dari Safety level 2-nya Pak Samsul Arifin itu sangat menarik sekali. Langkah ke depan safety level 2 itu kayak apa sih? Dan ke kemarin kita pancing apa yang disampaikan Pak Adi Wibowo tadi dalam kondisi sekarang ini, kalau inspeksi harus dilakukan secara fisik, amanatnya oleh standar, oleh betul, oleh regulation. Terus mau diapakan? Tadi ada namanya relaksasi, kemudian ada namanya distribusi atau cara pancing atau didiamkan saja, kita berdoa saja mudah-mudahan selamat seluruhnya. Yang paling gampang sebenarnya yang ketiga itu berdoa saja. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin eh, tentang pakem. Jadi kami mohon kontribusi dari teman-teman khususnya yang anggota milenial-milenial ini terus terang saja kami punya target kepengurusan yang tadi saya sampaikan ini hanya sampai kuartal tiga tahun 2020 ini nantinya diisi oleh anak-anak muda yang benar-benar bebas -benar yang benar-benar mengerti menguasai teknologi IT dan kami-kami yang sudah tua-tua ini ada di belakang. Untuk mensupport dari, ya kalau masih sedikit punya kearifan, arifannya lah dipakai, tapi kalau sudah uh, kepikunannya, ya lupakanlah kepikunan itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Purnamo, Pak Edi Purnomo atas paparannya. Selanjutnya sekarang Bapak-Bapak, Ibu semuanya, inilah kesempatan buat Bapak-Bapak, Ibu semuanya uh, untuk sesi tanya-jawab. Di sini sudah ada beberapa peserta yang menanyakan, diantaranya dari Pak Erwan Saiful, Pak Haris, Pak Gama. Mungkin sementara saya bacakan satu per persatu, uh, ini mungkin saya bacakan dulu dari Pak Erwan Saiful dulu nih, tolong. Hmm. Nah, mungkin mic-nya untuk Pak Erwan di diambil juga, namun pertanyaan ini kayaknya ditanyakan untuk Pak Adili Bowo, pertanyaan yaitu adalah berujuk peraturan pigas setiap kecelakaan tambang dibubuhkan atau dicatat dalam buku tambang. Apakah data kecelakaan dulu yang disajikan merupakan kompilasi dari catatan kecelakaan tambang yang dibubuhkan oleh masing-masing KKS? Terima kasih. Nah, ini adalah pertanyaan yang pertama dari Pak Erwan Saiful. Ini sepertinya ditujukan Pak Ardi Nanti monggo Pak Ardi namun izinkan saya membaca pertanyaan yang kedua nih dari, dari Pak Haris nih. Selamat siang, mohon izin bertanya, bagaimana Dirjen migas mengawasi? Wah ini bergeser gitu Bagaimana Dirjen migas mengawasi kinerja keselamatan dari suatu BU dan BUT? Apakah kinerja keselamatan digunakan sebagai salah satu kriteria utama untuk memberikan izin atau perpanjangan izin kontrak kerja? Terima kasih. Mungkin untuk sementara dua ini dulu Pak Direktur, silakan mungkin silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak Waluyo. Ini pertama dari Pak Erwan Saiful ya. Erwan ini dari mana? Dari mana ya? Hmm. Sudah sudah ini Pak. Sudah purnawirawan Pak. Profesional oh, oh, oh, oh. berarti ya? Iya artinya kalau itu berarti kan betul-betul profesional, independen ya profesional. Iya. Atau konsultan? Atau konsultan. Kalau konsultan? konsultan? Masih iya, iya. profesional Pak. Belum konsultan iya, iya. Pak. Iya. Jadi memang iya itu akan ada buku tambang dan memang mesti semua kegiatan terkait dengan kecelakaan bahkan semua kegiatan mestinya dicatat di buku itu gitu. Uh, saya dulu pada waktu di Batubara pada waktu saya di direktur di sana itu saya sendiri itu yang memberikan kepada katek dulu kan masih ada katek yang di, di apa di uji ya. Diuji, saya diuji dikasih buku tambang itu. Jadi, kemudian semua kegiatan itu bisa situ termasuk serangan itu. Dan Biasanya, inspektur nanti pertama kali yang dilihat itu buku tambang itu, buku uh, log itu, register log, log itu. Nah, jadi, betul bahwa itu merupakan kompilasi, merupakan uh, rekaman dari ya, medik medical record lah, kayak log. log. Di rumah sakit itu medical record. Gitu. Jadi, itu uh, mesti dibuat memang gitu. Karena saya ingat saya memang ada yang nanya kok kami nggak pernah dapat buku ya. saya uh, Ini uh, teknisnya sekarang Pak Mirsa bisa ada penjelasan lebih detail lagi mengenai teknis sekarang memberikan buku tambang ini. Mana Pak Mirsa? Atau bisa di Pak Mirsa? Ya. Buku tambang... Uh, setiap mohon ingzin nyampaikan Untuk setiap uh, buku ya. tambang Diberikan secara cuma-cuma kepada seluruh katek Pak. Katek yang sudah diregisir di kami Akan uh, bisa langsung Mengambil buku tambang tersebut Pak Dan buku tambang ya. tersebut akan jadi acuan Dalam kita uh, melakukan Pemeriksaan maupun inspeksi serta Selain itu juga uh, pelaporan yang wajib uh, Disampaikan ke kita Pak. Ya Jadi ini saya bocorin ya Saya bocorin kepada Bapak-bapak isu tambang itu begitu ke lapangan nanya itu mana buku tambang karena semua akan kelihatan medical medical recordnya lah rekaman rekaman terhadap kelakuan kelakuan itu eh, ada semua makanya mohon juga ini ditulis catat secara jujur secara baik karena di situ nanti mungkin ada gunanya jika terjadi sesuatu kecelakaan karena bisa saja kemudian keselakaan itu menjadi urusannya hukum dan kemudian buku tadi, buku tambang itu bisa menjadi saksi yang mungkin untuk bapak-bapak bisa membebaskan dari kata tuntutan. Jadi ini saya tekankan pentingnya itu adalah nanti jika terjadi sesuatu keselakaan. Ya sepanjang ada apa-apa sih mungkin... Tidak terasa manfaatnya, tetapi begitu ada serakaan, ada liabilities, ada tuntutan hukum, itu bisa menjadi penyelamat bahwa Bapak-Bapak sudah semuanya sudah sesuai dengan SOP, ada di situ sudah sesuai. Ya, pentingnya hukum tambang dicatat, diisi. Kalau gitu, enggak, ya mungkin bisa, ya tadi itu bisa membuat hal yang lain. begitu. Saya kira itu dari saya Pak. Pak, Ladies. He. Pak Adi Pak Adi pertanyaan buat Pak Adi kelihatannya akan banyak sekali nih, tapi untuk sementara bikin saya rekam dulu ke Pak Adi Purnomo namanya. Beberapa pertanyaan dari Pak. Itu baru lagi siap-siap ke Pak Toni. Eh yang berikutnya adalah ke Pak Adi Purnomo, Pak. Ini pertanyaan dari Pak Ejo Sudira. Sudah kula tapi kita ikut bawa gitu. Ya, ada yang namanya untuk menghindarkan diri dari tuntutan. Nah, pertanyaan dari Pak Didi di begini, Pak Evi, selamat atas terbenturnya Pakem. Mungkin sudah dipikirkan adanya fungsi advokasi atau pendampingan, mengingat dalam beberapa kasus kecelakaan kerja para profesional kategori langsung berhadapan dengan pihak yang berwajib yang mungkin tidak sepenuhnya memahami standar keselamatan, tetapi langsung menggunakan duit-duit pidana. Ini pertanyaan pertama nih Pak Evi Purnomo. Ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah dari uh, ramah budaya. Untuk Pakem bisa dilengkapi sebuah aplikasi yang bisa di download App Store dan iOS sebagai fasilitas yang bisa diakses oleh teman-teman yang bergabung dalam grup WA Pakem. Terima kasih. Monggo silakan Pak Edi melaporkan. Terima kasih. Pasti Pak Didik. Jadi sudah kita pikirkan di dalam pem pembentukan Pakem ini. Di ketua bidang dua itu adalah kajian consulting dan pengembangan. Ini nanti bisa berhubungan dengan ketua dua kalau terjadi. Permasalahan-permasalahan tentang keselamatan butuh bantuan itu monggo silakan berkoordinasi dengan beberapa di kedua pak sama pak sama Widya Putra. Jadi sudah kita antisipasi mengenai hal Pak Didi. Kemudian, terima kasih Pak. Kemudian mengenai uh, dari Pak Rahmat, terima kasih caranya. Jadi kita bisa nanti bagian IT untuk menyambungkan antara yang di wa dengan yang di webnya ya web pakem ini supaya saya bisa, bisa nyambung ke dalam aplikasinya terima kasih pak eh, Ahmad hidayah dan Pak Didi atas sa sarannya cukup Pak Adi. cukup Pak Edi cukup baik terima kasih terima kasih Pak Edi selanjutnya nih kayaknya pertanyaan kembali lagi ke Pak Adi nih dari Pak Agus Apriyanto, Pak Adi Wibowo. Izin bocoran dari Pak Adi Wibowo. Bagaimana Kementerian ESDM, dirjen migas, dirjen migas dalam hal dalam masa pandemi COVID 19 ini melihat objektif dari krisis manajemen dan bisnis continuity yang dilakukan oleh para pelaku di saat ini. Apa yang sudah baik berjalan, dan apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk bersama keluar dari krisis ini. Agus Amperianto, APEC, Abang Metamina, EP AC4. Omgol silakan Pak Adi, dikaitnya pertanyaan terkait tentang krisis berikutnya dengan COVID, Pak. Baik. Hey, Terima Pak uh, Waluyo. Ya. Pak Agus Amperianto, ya. Iya. Jadi kemarin kan sudah dua hari kami dari Cemigas dengan para katek juga ya dua hari, hari pasar ya. Yeah. Jadi memang dalam suasana Covid itu kemudian hampir tiap-tiap BU K3S itu kemudian secara kreatif membuat uh, uh, SOP dan uh, selama Covid. Supaya kalau kalau ke kegiatan operasional alamiknya terus berjalan lagi, jom meeting juga, Kak. Untuk, <laughs> untuk, untuk um, meeting, ya, kapan, kapan, ada di situ, untuk, ya. supaya tetap tipisnya seperti yang masa-masa oh, Dan aku itu, aku itu aku memang kami appreciate, ya. Kami sangat berterima kasih bahwa uh, hal itu para uh, atek. K3S itu sudah langsung, otomatis, karena sebetulnya memang secara langsung kan ATT&CK itu yang yang tahu persis situasi di lapangannya, ya. yang tahu persis bagaimana, bahkan ada jualan. kondisi emersensi, kembali jualan. bahwa ini kami apresia dan uh, rupanya memang sudah, sudah baik. Menurut kami sudah baik, uh, hanya memang Pak Menteri supaya pertama hal-hal yang memang ya, itu, yang, makin yang, membuat yang efisien, ya, kalau mungkin tidak semua rapat yeah. perlu kata mungkin perlu diberikan hal-hal e seperti uh... ini Ini yang perlu menjadi nanti menjadi suatu hal yang biasa dan berikutnya bagaimana Hal-hal uh, yang baru tadi karena timbul satu mungkin menjadi sop baru untuk mencapai tingkat efisiensi lebih baik lagi. Jadi terima kasih kembali bahwa para katek, katek yang ya. sudah memikirkan dengan baik, tentu dibantu para ahli ahli sakti, ahli bidang lingkungan dan sebagainya sehingga semuanya bisa bersalah dengan baik. Saya rasa itu sudah baik dan, dan jika memang masih dirasa perlu bantuan pemerintah maka jangan, jangan, jangan, jangan, jangan segera kontak kami lewat pemirsa bisa lewat staff yang lain juga bisa langsung saya pun juga bisa karena itu akan segera kami bantu bagaimana subsektor migas bisa tetap berjalan dengan baik. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Haris ya. Uh, saya sih jadi betul bahwa kinerja itu kan kami pantau ya termasuk melalui pelaporan dan kemudian kami review laporan-laporannya uh, dan bahwa itu kami laporkan semua kepada dirjen dan tentunya juga kepada Pak Menteri, kenapa? karena ujungnya juga akan ada penghargaan Nah, bahwa kemudian itu dijadikan kriteria untuk kemenangan hijrim itu adalah kemenangan, kemenangan Kami hanya melaporkan bahwa BUA, BU ini kinerjanya seperti ini, itu kemudian kemenangan Pak Menteri untuk menentukan apakah itu suatu poin dalam rangka kepanjangan kerja itu. Kemudian, Pak, Pak Walauyo, tambahan dari saya. Hey. Terima kasih Pak Edi. Ini Pak Agus Amperianto atau Pak Heris barangkali apakah cukup atau mungkin Bapak akan ada pertanyaan lanjutan dari jawaban dari satu yang telah disampaikan oleh Pak Dedi Bowo. Monggo silakan Pak Agus. Jadi, uh, Pak Waluyo. Ya, siapa Adi. Jadi memang ya. agak, eh, secara apa arahan Pak Adi. Kami akan tidak lagi. Seringkali fokusnya akan lebih ke apa eh, masalah langkah-langkah eh, atau tindakan yang disusun untuk efisiensi. Eh, ya, ini akan kami jalankan Pak. Karena memang dengan harga eh, minyak yang eh, sedemikian ya saat posisi saat ini gitu ini ya. memang terus terang kita banyak sekali jadi cost leadership ini menjadi yang utama jadi arahan Pak Adi akan kami uh, lanjutkan oh. masuk uh, terkait dengan reevaluate apa the uh, plan ya. prioritas itu akan terkait dengan cost leadership saya kira aspek itu Pak Waluyo maternur jadi ya, ya. ya. ya kategori ya. ini sangat diuji nih pada situasi seperti sekarang ini bagaimana ya katakanlah itu dari katek potensinya kemudian bisa menjalankan dengan baik dengan efisien di tengah harga minyak yang rendah ini. Ya, baik Pak Adi, terima ya. ya. Makasih Pak Agus. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya kita berdoa. Mudah-mudahan COVID. -19. Ini cepat berlalu sehingga demand untuk oil meningkat, harga sudah kembali lagi meningkat lagi di harapan kita bersama. Amin. Uh, ini, kayak, ini memang ini harga yang paling terburuk yang pernah kami alami. Akan juga saya dibesarkan di masa kejayaan nih Semua fasilitas penggawaian saya pernah dapatkan ini. Tapi saat ini benar-benar ujian berat sekali, berat -berat, cepat berlalu ini dan ini Bapak Pusimanya baik uh, izin Pak Edi dan Pak Adi akan kami melanjutkan pertanyaan berikutnya sepertinya pertanyaan berikutnya ini uh, pertanyaan untuk Pak Adi dan juga Pak Edi nanti ini dari Alvin Alfian Yaksah Pak. Pak Alvin ini ada di kata sana Pak Edi jauh sekali nih jadi karyanya dia memang itu sangat sudah konsen juga mengenai kondisi perminyakan di kita Pak. Pertanyaan beliau adalah izinnya saya bertanya untuk hal kompetensi pekerja ini. Sejak zaman Pak Rum menjadi Dirjen Migas, setahu saya sudah dibangun. Ada beberapa level kompetensi yang dipersyaratkan dan sekarang diatur di aturan Birjen atau menteri nomor berapa serta ada tidak serta ada tidak ketingkatan level kompetensi pekerja, khususnya di bidang HSG-nya? Bentuk sertifikat kompetensinya seperti apa? Kalau saja, bila sudah ada format dan tingkatan levelnya. Jadi, monggo, ini mungkin pertanyaannya. Bisa diubahnya ke Pak Diwuko sama ke Pak Edi, silahkan ke Pak Ken. siapa tahu Pak Ken nanti memfasilitasi peningkatan kompetensi sesuai yang dihukumkan. Jadi tadi adalah peningkatan kompetensi di mana bentuk peningkatan kompetensinya adalah dalam bentuk sertifikasi. Pertanyaan yang kedua adalah sekalian mungkin adalah selamat atas memotongnya pakem dan tentunya kita berharap dapat menularkan kegiatan-kegiatan seperti polon-polon sharing dan perspektifis dan akhir-akhir ini sudah berkurang. Sharing bisa mengoptimalkan program-program yang langsung menyentuh pekerja di lapangan terutama sisi humanis bukan hanya sekedar aturan dan standar-standar karena secara statistik kecelakaan menimpa level Pak Hendr, ini menarik. Sebenarnya tapi Pak Edi Purnama juga sudah menyinggung nih bahwa sebetulnya telah uh, apa namanya itu diskusiannya tentang uh, kecelakaan yang ada di SBU. Ya, karena kan beberapa hari lalu ada kecelakaan, kemudian cepat apa namanya diskusikan di internal. Tapi memang karena ini baru launching pertama, pak Ayunnya tetap dari kebijakan dulu. Jadi mohon sahabat Pak Depdikbud. Uh, tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut yang lebih panjang dari Pak Edi. Uh, dan Pak uh, Adi Wibowo. Monggo saya persilakan dulu Pak Adi, nanti setelah selesai Pak Adi, nanti akan juga Tuhan sama Pak Adi. Monggo silakan Pak Adi. Ya, Pak Alvin ya, ini tularnya panjang banget nih IPM dari uh, Sian. Engineering, ya. Engineer ya. <gif> Baik, uh, nanti Pak Yunan siap-siap nambahin ya. Jadi itu ada Permen lima ya, belas tahun dua ribu lima jadi ada diatur kompetensi kompetensi apa yang wajib dimiliki oleh terjadi di sektor migas dari level operator SPBU level sampai pada level yang lebih tinggi. Itu, itu sudah ada 51 ya, 51, 51 jenis kompetensi yang di situ wajib ya, namun uh, ini karena ini baru keluar sehingga baru mulai dilaksanakan sesuai dengan aturannya, termasuk bagaimana membangun kompetensi itu, karena uh, LSP-nya dan TUK-nya tempat uji kompetensinya itu juga belum banyak, gitu. selain cepu-cepu juga belum banyak. Uh, belum semua dapat melakukan melaksanakan uji kompetensi maka pelan pelan akan dibangun sesuai dengan permen yang mewajibkan bahwa ia bekerja uh, di sektor migas itu butuh kompetensi tertentu. Pak uh, Yunan mau menambahkan uh, mengenai lebih detailnya dari permen 15 itu uh, tentang kompetensi. Pada Pak Ayunan bisa ditunjukkan nggak Pak? Bisa ya. live? Saya menunjukin saya bisa Pak? Uh, bisa- Bisa ya. nggak? Kalau uh, Pak Renda di Ayunan untuk bisa share share screen, Ayunan tersendat nggak untuk share screen? Ini kelihatan Pak? Ya, ya sudah di sekarang ya. Ya jadi menjawab pertanyaan Ilham uh, tadi pak pak. Eh. pak Alvin ya Pak Alvin ini mau izin Pak Direktur sama Yassin Pak Waluyo Jadi yang tadi disampaikan dalam bentuk SK Dirjen atau Menteri ya, ya sama ini sama sudah ada peraturan MTSDM nomor lima jadi ada 35 sertifikat kompetensi kerja nasional. Wah. Wow. Ya Pak, 16, kan? nah, lagi yang Pak Adi sampaikan 17. tadi, Pak Deku kan Pak ya. dan 16 ini, Pak. Sisanya itu mungkin nanti Permen ini di revisi. Jadi kalau lihat slide ini itu ada jabatan yang terkait dengan guru. Ya seperti penyelidikan seismik, pengeboran darat nah, tadi Pak Alvin kalau nggak salah nanya leveling pak ya nah misalnya nih di pemboran aja pak, itu levelingnya tuh mulai dari yang paling bawah pak, ya itu floor man. kemudian bisa meningkat menjadi derrick dan meningkat lagi menjadi driller dan terakhir mungkin tool pusher atau well control Nah ini Pak Wario nih Well control ini nih yang harus kita amati ini, Awasi supaya nggak kejadian lagi kasus-kasus di PHE UNWJ Nah ini beberapa yang sudah melaksanakan kegiatan sertifikat Ya itu di sertifikatnya dikeluarkan oleh lembaga sertifikat profesi yang dilisensi oleh BSN dan ada juga yang diakreditasi oleh Rekam. Jadi kalau di bidang BNSP, bulu... Pak Hah? bukan nah, BSN. BNSP. Dan ini bulu pengeboran darat. Tadi sudah saya sampaikan ada leveling. Jadi ini Pak digodok di lingkungan industri migas sama stakeholder migas. Kemudian Pak Waluyo nanti dituangkan dalam bentuk keputusan atau peraturan menteri tenaga kerja nah mudah-mudahan ke depan ini pak direktur pak edi purnomo zamannya ini berharap sih urusan-urusan tenaga kerja yang terkait dengan kemitraan cukup di migas saja nah setelah itu masing-masing diterbitkan seperti yang di hulu ini lagi ada lagi yang di hilir pak ya mulai dari pengujian migas kompresi gas bumi pengolahan migas kemudian yang, yang di sebelah kanan ini yang supporting, ya. ya ada masalah sistem ya. manajemen lingkungan, ada keselamatan kesehatan kerja, dan beberapa sudah ngambil seperti CNOC dan lain sebagainya, ya. Nah diharapkan ke depan itu masalah ketenaga kerjaan Pak yang sifatnya kan khusus ya Pak Wali Yang berbeda dengan tenaga kerja industri pada umumnya Nah cuman sekarang birokrasinya itu rancangan-rancangan peraturan menteri ini itu digodok di lingkungan industri migas, Pak, nanti baru keputusannya di Kemelaker. Nah, ke depan itu ya, mudah-mudahan nih, sejak zaman Fedi, nih, mudah-mudahan zaman sekarang ini bisa kita lakukan. Nanti, kalau perlu, di lingkungan Kementerian SDM, Pak, cukup. Nah, kemudian dari beberapa peraturan menteri, ketenagakerjaan yang sudah diterbitkan tadi, dikumpulkanlah menjadi. 35 SKK ini, dan sisanya tuh kalau nggak salah ada 16 ya, yang 35 ini sudah wajib yang 16 itu nanti mungkin akan direvisi di dalam peraturan Menteri SDM sebagai revisi peraturan lima 2015 termasuk juga nih Pak Wallyo nih yang kita dapat di kemarin mengambil contoh B30 Nah itu banyak kawan-kawan juga yang belum tersertifikat jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Alvin sekali lagi sudah ada Uh, apa, mengenai sertifikat kompetensi kerja yang mengeluarkan adalah lembaga sertifikat profesi yang disensi oleh BNSP dan diakreditasi oleh KAN salah satunya adalah LSP Migas Cepu dan mengenai yang berikutnya, mengenai leveling itu juga sudah ada salah satunya adalah yang terkait dengan pemboran mulai dari floor big berikman, ya, driller, dan mungkin itu tambahnya Pak Dir, Pak moderator yeah. Yeah. Yeah. makasih Pak Junan lalu bisa sharingnya, yeah, yeah. yeah. makasih stop. banyak uh, Pak Alvin rupanya uh, perangkatnya sudah disiapkan, berarti kesempatan kita ini di pihak private nih Pak Alvin jangan lama-lama di Qatar pulang ke Indonesia, membangun kompetensi alias -ali di Indonesia, Pak Alvin ya. nah, <laughs> Mohon dilengkapi untuk Pak Edi Purnomo monggo silakan Pak, mungkin juga nanti Pak Kem mempunyai rencana uh, untuk mengembang kompetensinya itu apa saja, menyikapi daripada wadah kebijakan yang dari Kementerian eh, SDB sudah buatnya Silakan Pak Edi. Ih, yang kedua dulu Pak Walio. Saya paham, terima kasih atas ucapan selamatnya untuk pendirian Pak Kem ini. Sangat setuju sekali bahwa best practices itu di secara knowledge lewat wadah uh, grup atau lewat uh, web, webnya Pakem. Ini akan menjadi budaya. Jadi kita harapkan tidak oh, biar gak capek itu. Pak Adi bikin peraturan-peraturan tiap -peraturan, ada baru peraturan tapi sudah membudaya di internal bagi para uh, ahli keselamatan karena didorong oleh diskusi atau uh, sharing knowledge yang sudah best. Kalau sudah best itu enggak nggak diragukan lagi kalau masih belum best itu belum belum kalau best kis ini sudah sudah teruji hasilnya masih baik kemudian yang kedua mengenai kompetensi HSE sampai saat ini jenjangnya baru sampai pengawas jadi operator sampai pengawas karena kompetensi itu diatur dalam SKKNI Standar Kompetensi uh, Indonesia ini inilah yang PR kita bersama kita bersama, jenjang HSE mulai dari level operator sampai paling tinggi itu seperti apa sih? Ya, kan yang tahu kita sendiri yang tahu kita sendiri nanti diharapkan lewat forum PAKEM ini kita nyusun kita usulkan menjadi standar HSE untuk Indonesia nanti biarkan nanti yang mengkompetensikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang yang sudah disuci oleh NSP jadi PR kita Pak Alvin, jadi masih miskin sekali SKKNI ini bahkan di Mika sendiri mungkin tahun ini anggarannya dipotong untuk konflik dan tidak ada perumusan SKKNI ini lagi karena di kebutuhan itu sudah sangat banyak banyak banget jadi harus ada proposal-proposal eh, mengenai SKK ini kalau SKK ini belum ada asosiasi atau semacam perkumpulan itu boleh mengajukan standar khusus kepada Kementerian Kesehatan Tenaga eh, Kerja nanti itulah yang dasarnya untuk mengkompromisikan toh yang tahu kita kita sendiri jadi nanti lewat pan Mini kalau nanti anggarannya jernih untuk dusun SKK ini itu paling sangat terbatas dan nanti saya urutkan ya di direktorat atau di lembaga itu paling satu tahun sepuluh SKKN. Itu baru nyusun merumuskan SKKN Terus nanti rumusan itu menjadi rumusan yang sudah baku Yang, yang dibahas lagi kemenaker Nanti kemenakar dianggarkan lagi nggak? Kalau enggak dianggarkan ya udah mandek aja SKKN itu Sudah berapa tahun-hah tahun alangkah tahun, uh, baiknya kalau ada, kan ada jalur lewat jalur Kalau memang sangat dibutuhkan kompetensinya di industri migas lewat jalur asosiasi perusahaan dan seterusnya menggunakan standar khusus untuk mengkompetensikan para personel yang bekerja di kegiatan sosial. Demikian Pak uh, Waryong. Pak Pak Edi. Uh, untuk admin, kalau bisa tolong dibuka mute -nya. Alvin, siapa tahu dari jauh ingin bicara langsung sama Pak Direktur. <laughs> uh, Pak Alvin, uh, apakah apa namanya jawaban dari Pak uh, Yunan, Pak Adi, Pak Edi tadi cukup? Atau mungkin sekalian ada salah satu pertanyaannya yang berikutnya nih, Pak Alvin, silakan. Ya, terima kasih Pak. Uh, jawaban Pak Adi, Pak Yunan, dan Pak Edi itu sangat-sangat jelas untuk masalah kompetensi, tetapi mungkin saya ada satu, ini sebenarnya mungkin harapan Pak ya, eh, apakah dimungkinkan, kelak kedepannya, database untuk lesson learn kecelakaan migas itu dibuka, karena terus terang kayak, Uh, seperti kami untuk profesional ini lesener-lesener itu bermodal pada data kecelakaan di luar negeri kebanyakan gitu untuk mempelajari atau pada saat bekerja di Indonesia pun database-nya database luar negeri yang kita pakai. Nah, itu mungkin pertanyaan dan harapan saya sih ke depannya. Mungkin ada yang bisa memberikan uh, pandangan ataupun solusi ataupun uh, jawaban. Terima kasih. Atlas ada itu. Ada di atlas, Pak. Atlas keselamatan. TPKM mengeluarkan. Migas dengan TPKM mengeluarkan, Pak. Oke. Mungkin pakai saja, balap langsung aja. Jadi ada. Kita atlas itu. Gini, dan... Ya, Pak Mirza, tambahkan informasi atlas keselamatan. Ya, terima kasih Pak Rolyo, Pak, Pak Adi, Pak Alvin. Uh, memang mungkin skalanya, Pak. Mungkin nanti kita coba segera koordinasikan juga dengan konsolidasi migas. Sebenarnya kita tiap tahun mengeluarkan namanya atlas keselamatan migas, Pak. Itu adalah himpunan dari kejadian-kejadian uh, dan kita sudah rumuskan dengan kawan-kawan TPKM Sangat bagus sekali kita bikin langsung learn sehingga kita tahu root seperti apa, ini jadi pembelajaran buat kita semua uh, Coba kita akan koordinasikan di DJ Migas sendiri untuk bisa ditampilkan di website Migas mungkin pak Sehingga bisa didownload download oleh kawan-kawan pak Karena itu free, kita sudah cetak, tidak ada, memang karena perbatasan anggaran Sehingga pencetakan kita mungkin nggak uh, bisa masif terlalu banyak pak Tapi kalau soft copy nanti bisa kita kirimkan pak Siap, terima kasih. Baik, terima kasih. Uh, Pak Alvin juga dan buat teman-teman peserta -teman yang lainnya, sebetulnya ada salah satu rencana uh, arahan dari Kementerian ESDM, uh, Saran yang ada di Atlas Migas itu nantinya juga ada semacam kayak one sheet of paper, lesson learned, lesson learned, berjalan sehingga lebih mudah untuk diambil untuk didiskusikan barang barangkali itu yang apa uh, namanya nanti lebih andal seperti nanti salah satu rencana daripada uh, TIPKAN uh, di situ baik mungkin selanjutnya ini Pak uh, Direktur perlu juga uh, segera pergi karena ada alat ya. berikutnya nanti jam tiga tapi masih sempat lagi nih dari mami lagi masih bisa mami lagi barangkali ada masih yang... bisa Pak he. ini jadi ini adalah ambil. dalam kondisi harga minyak rendah dan COVID bagaimana modifikasi atau improvisasi terhadap engineering design, system, equipment yang berhubungan dengan well integrity seperti API, IADC, Peristiwa global JI 1 satu di PHI UNBC akan lebih sulit ditangani jika terjadi saat COVID saat ini. misalnya nah, mohon masukkan bapak-bapak semua. Mohon ke Pak Adi, Pak Edi. Silakan. tekan bukan buat saya, Pak. Bapak-bapak semua gitu. Soalnya kalau saya jawab, saya susah jawab nggak lulus kuliah Pak Pak, Pak nanti. Tapi betul bahwa bahwa Uh, kita mesti adapt itu ya, adapt situasi Indonesia ya betul. PIA uh, dan sebagainya ya betul bahwa JEA itu merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Saya hari-hari mengamati di situ uh, ya sebetulnya dari awal sudah bisa menarik kesimpulan gitu <laughs> ya, mana yang yang perlu diperbaiki lah gitu. Belum sempat saja saya dengan WNWC ini untuk situ itu. Mungkin dari bapak, bapak yang lain yang lebih profesional dibandingkan dengan saya. Saya kan cuma pengamat nih, Pak. Dan saya mohon izin nih, karena sudah entar lagi, belum menit lagi, saya mesti siap-siap untuk rapat dengan yang lain, dengan Pak Menteri. Kalau Pak Menteri sekarang ini agak beda. Pak Menteri yang dulu mungkin terlambat sedikit nggak apa-apa karena beliau biasanya terlambat juga <laughs> <laughs> sekarang ini ini tepat waktu jadi <laughs> uh, biasanya uh, kami mesti join sebelumnya gitu. jadi mohon ini dapat dilanjutkan oleh Pak Waluyo dan lain-lain mungkin nanti saya ada Pak Mirsa dan teman-teman dari Subdit migas ada juga direktur kan Pak uh, Edi kan juga direktur dulu mestinya juga tahu. <laughs> Lepas. Sebagai, sebagai, sebagai uh, Pak punya. Jadi mohon maaf bapak-bapak, ibu semua, saya izin pamit dulu. Nanti mudah benar, benar kita bisa jumpa uh, sharing seperti ini. Yang lain bapak-bapak, ibu yang lain juga sangat welcome untuk memberikan. Pencerahan ya gitu, tidak hanya saya saja gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Waluyo, Bapak-Bapak sekalian. Saya berbangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Abdul Gowa. Ya, terima kasih. Banyak, terima kasih. Nah, kita kasih tepuk tangan walaupun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Oke baik terima kasih Pak Adi. Nah, Materi pun nanti akan dibantu sama teman-teman dari uh, birotek uh, dan lingkungan. Baik, bapak-bapak uh, semuanya, monggo silakan kalau sudah dimas ada pertanyaan untuk Pak uh, Edi Purnomo. Uh, mungkin Pak Edi, uh, mungkin dari saya dulu Pak. Uh, saya akan tanyakan. Ini. Pak Edi, kira-kira rencana pengembangan kompetensi untuk anggota pakem dan mungkin uh, mengenai sistem keanggotaannya mungkin bisa dijelaskan bagaimana Pak Edi ya, mungkin elaborasi biar teman-teman itu -teman lebih giat lagi masuk pakem gitu Pak Edi baik, sebelumnya tadi saya nyinggungin yang tadi sebentar aja ya Pak Iya, ya monggo Pak, bebas Pak Edi oleh COVID-19 ini kalau saya kategorinya adalah faktor dari emergency sehingga uh, kenaknya, kenaknya itu adalah di existing. Yang yang baru bunda adalah. Kalau me, kalau mikirkan harus Covid itu costly banget. Ya, yeah. sekali kalau dipikirkan uh, yang baru. Jadi kalau yang yang yang existing ini bagaimana bisa mengoperasikan dalam kondisi Covid, inilah yang harus kita cari jalan keluarnya. Makanya kemarin saya buka di WA group apa yang mesti dilakukan kalau eh, eh, eh, eksistek ini supaya tetap kaidah keteknikan di jalan sehingga masih juga pede bagian keselamatan itu operasinya adalah on segala pada apa yang bisa dilakukan dalam poli PSP inilah yang yang perlu dilakukan di eksistek tapi kalau yang baru lupakan dululah kalau tunda bisa orang oh, juga pasti dan akan sangat mal. baik untuk kepentingan kompetensi anggota kita juga bercermin bahwa perkumpulan ini yang di luar sono banyak yang mati suci <tari> kalau mati Pak? beneran pak kalau suri gak harus iya <tarihui> Jadi kami coba, dari itu dengan teman-teman, kita mengumpulkan seluruhnya dulu, mengidentifikasi para anggota Apa sih yang diperlukan? Jadi jang, eh, kalau ya, sudah levelnya kayak Pak Waluyo, Pak Suatman, itu kan tugasnya kalau biar dapat pahala ya menurunkan ilmunya. Ya. Tapi, yang muda-muda, yang muda-muda ini kan perlu perlu ada nilai tambah dengan ada judul di platform. Jadi, tajam nilai tambah yang ada di partai, anggota-anggota yang levelnya turun pakar pakar akan untuk menjadi pakar. Jadi, inilah yang mudah-mudahan bisa memotivasi kepentingan tadi. Kepentingan dari masing-masing pribadi akomodasi lewat peningkatan kualifikasi maupun kompetensinya. Kita kita harapkan kita porsi kerjanya Pakem ini 60% 70% ke arah sana. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi karena. Ke Kemudian yang sekitar 20 30% itu ke arah membudayakan, membudayakan keselamatan. Kalau, kalau kita membudayakan keselamatan keanggota, rasanya kok lucu, kok sudah alih keselamatan kok dibudayakan, sudah lah di dalamnya sendiri. Harusnya jadi contoh ya, Pak ya. ya. Nah, ini yang keluar, yang ke publik. Saya terkesan sekali dengan Menteri yang terdahulu yang sangat galak, Pak Darwin. Orang teknik ini lemah di social engineering. Bagaimana keselamatan ini diterjemahkan ke dalam publik, ke dalam bahasa yang sederhana, sehingga teman-teman di luar sono yang bukan ahlinya ini ngerti keselamatan. Bagaimana mengoperasikan kompor LPG aman, bagaimana ngisi SPBU kalau sudah suruh ngisi sendiri bisa dan aman. Contohnya, saya pernah jadi katek, saya ngisi konfidensin, paksa di tol, Surabaya atau sura enggak bisa dibimbing oleh operator. Simpel-simpel benar Jadi membudayakan kesehatan keselamatan dengan uh, publik ini ternyata lemah di kita. Contohnya lagi anggota legislatif kadang dari teknik. Banyak dari sosial. Kenapa? Kita, kita harusnya banyak orang TNI yang butuh di sehingga jadi penentu kebijakan dalam hal keselamatan tapi karena kita nggak bisa ngomong dalam social engineering tadi, lemah dalam social engineering ya sudah, kita kelibis dengan teman-teman yang bergerak yang berdasarkan eh, sosial tadi itu itu yang, yang menjadi concern kami jadi eh, proses keselamatan ini wajib Menurut saya wajib diberitahukan kepada publik walaupun, tapi harus dengan bahasa yang sederhana. Jangan, eh, jangan orientasi orang teknik itu biasanya ini cuma output aja hasil doang. Pokoknya hasil, aman, selesai, udah selesai. Proses menjadi aman itu harus disampaikan bahwa kita itu bekerja. Kita itu ada usahanya, bukan jim-jim saja. Akhirnya kalau cuma hasil bisa disepelekan dengan disiplin cuman gitu saja orang lain juga bisa ini, ini yang harus kita tantangan harus kita uh, ke depan oleh Pak Komen demikian Pak Waliyo iya makasih banyak Monggo silahkan teman-teman kalau seandainya uh, masih ada saya rasa kita bisa sampai nanti jam 3 namun ini paling tidak ini sudah masih ada nih yaitu Radha terpak Bundar Marbun mungkin saya bacakan uh, Terima kasih banyak diaturkan untuk masukan Bapak-Bapak semua. Saya mohon izin mengusulkan supaya Pakem bisa membuat draft tanda darurat untuk lulu, kondisi sumur, lapangan, dan service facilities berdasarkan standar baku seperti API, Norsok dan lain-lain yang disesuaikan dengan kondisi real di Indonesia. Draft ini bisa dipakai dari Jendrikas untuk flow path. Ah, flow path awal seandainya ada isu serius di bidang lulu di masa COVID hanya sekedar ini. Saran saya rasa ini masukan, mungkin kita lampung aja. Nah, ini ada lagi yang mana lagi nih. Uh, tadi adalah uh, mengenai usulan menetap akem nih, kang Basar juga ada nih. Ini dari Pak Marbon juga nih. Terima kasih banyak diaturkan ke semua bapak-bapak semuanya. Oh, oh enggak nih, itu pakem tadi mana tadi? Oh ya, ini itu pakem Pak, usulan atau pakem Pak ini bisa menjadi masukan buat kita. oke okay. baik. Bapak-bapak nah, semuanya, silakan. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin menambahkan tadi yang diperintahkan Pak Edi, Pak Adi Wibowo, Pak Oliok terkait kondisi saat ini. Karena sesuatu tadi pertanyaan Pak Bonar juga kondisi COVID saat ini pengaruh terhadap produksi dan safety kita. Kemarin kita sudah bertemu dengan kawan-kawan KTEK, -kawan komitmen dari kawan-kawan KTEK -kawan dan manajemen dari K3S rata-rata menyampaikan bahwa tadi sama yang disampaikan Pak Edi Libowo. Lebih baik kami menunda pekerjaan baru daripada kami harus mengurangkan aspek safety uh, di operation kami yang sedang berjalan, Pak. Jadi itu komitmen dari kawan-kawan katek semuanya. Dan mestinya uh, kalau kita pernah bikin simulasi, Pak, ternyata industri migrasi takutnya bukan sama COVID, Pak. Takutnya sama harga minyak tuh lurah, Pak. Kita pernah bikin simulasinya berdasarkan forward planning, forward planning dan HP ternyata... Harga minyak murah lebih mempunyai uh, dampak yang besar sekali dibanding COVID, Pak. Itu mungkin Pak. Nah, ya, ya, ya. ya, karena kita nggak begitu banyak masif orang bekerja, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima ya, kasih. Baik, uh, Pak Edi. Uh, ini sebelum kita tutup ada satu lagi pertanyaan nih yang kita akomodir nih menjelang waktunya selesai, yaitu dari Pak Sarwono nih. Kalau ya. Pak Sarwono ingin buka, tolong admin kan mau komunikasi langsung sudah bisa. Uh, tapi ini saya bacakan. Selamat atas berdirinya pakem, semoga terus berkarya dan bermanfaat bagi industri. Ya. Uh, pertanyaan saya, satu, bagaimana menurut Pak Dirutek mengenai pelaksanaan inspeksi teknik oleh PI dan pengujian teknik oleh perusahaan NDT dalam rangka pemastian keandalan instalasi dan peralatan yang ada dan dioperasikan oleh bu yang berujung pada keselamatan gas operasi BU-BUT tersebut. Khususnya selama masa PSBB karena beberapa apa beberapa anggota kami yang sedang melaksanakan pekerjaannya dihentikan. Bagaimana menurut Pak Edi salah satu e, butir arti logo Pakem adalah penggunaan teknologi informasi. Bagaimana menurut Bapak penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan inspeksi dan pengujian teknik di mana ruang gerak PI dan perusahaan NTT sangat dibatasi dalam kondisi pandemi. Kayaknya Uh, Pak Bersa dan teman-teman sebagai wakilnya uh, Pak Adi Mohon direspon sama Pak Edi. Tidak, Pak. Baik Pak Mohon Pak Edi mau duluan Pak Edi? Tidak, silakan. Eh, uh, Tidak, seiring, ya. Mungkin seiring dengan Permen 18 ini Pak Sarwono kan sebagai perusahaan inspeksi ya Pak Pak Permen 18 Bapak dulu sudah menguji bagu untuk meminta kawan kewantuan inspeksi perusahaan inspeksi untuk melaksanakan inspeksi sesuai dengan metodenya sebenarnya kami membalikin lagi Pak justru perusahaan inspeksi sebagai perusahaan yang independen dan diakui serta, uh, serta sesuai dengan standar dengan kondisi seperti ini Bapak melaksanakan inspeksi seperti apa Pak? karena Bapak sudah lepas Pak untuk peralatan Bapak real yang mengeluarkan sertifikat adalah PLO-nya sorry COI-nya adalah perusahaan inspeksi. Justru yang kami challenge beberapa kali adalah bagaimana mekanisme Bapak meng sebagai perusahaan, sebagai perusahaan inspeksi yang independen untuk melaksanakan ini, Pak. Bagaimana metodenya yang Bapak akan lakukan? Karena Bapak orang-orang ahli-ahli di bidang inspeksi, Pak. Itu mungkin yang uh, agak berbeda mungkin pola pikirnya, Pak. Sebenarnya di kami sudah ada, Pak. Tapi malah kami menunggu sekali dari Pak Sarwono selaku asosiasi perusahaan inspeksi untuk menyampaikan ke kami metode seperti apa, Pak? Sebagai para-para ahli pelaksananya. Mungkin itu Pak Idi mungkin monggo Pak, kalau ada yang mau ditambahkan, Pak. Baik, jadi uh, itu PSBB ya, Pak. melakukan dan inspection, physical inspection. Harus dilakukan inspeksi fisik kalau dalam kondisi normal. Kemudian karena ada PSBB, maka Kondisi normal itu tidak bisa dilakukan bagaimana dengan menggunakan IT. Jadi pendekatannya kalau saya sih uh, ada tiga relaksasi dari satu aturan. Tentunya ada temuan kondisi yang cukup keras, seperti yang dikeluarkan hmm. tadi oleh di disampaikan, dipaparkan oleh Pak Direktur Teknik nomor berapa itu ada tiga bulan dipaparkan. Relak uh, waktu itulah yang dipakai, digunakan. Surat itulah dipakai selama kurun waktu COVID. Tapi, PI karena ini nanti yang menjadi COI-nya, kated harus memastikan bahwa kondisi peralatan berdasarkan hasil inspection lalu, record record yang lalu, dalam kurun waktu tiga bulan ke depan ini selama kurun konflik. Ini masih cukup handal Itu itu relaksasi, kemudian substitusi alternatif keduanya. Bisakah inspection physical diganti dengan metode IT? Kalau saya kalau saya sebut uh, mestinya bisa, karena metode inspection itu pakai apa sih? Cuman beda media. Baik IT juga seluruhnya kalau di, uh, digunakan otoma otomatisasi saya pikir bisa langsung di kantor cuman peralatan untuk otomatisasi inspeksi kan belum dipasangnya juga belum ada contoh di real-time untuk ngitung produksi minyak itu di migas langsung real-time di, di tanki, penyerahan ke, ke sana bisa karena ada apa karena ada otoma otomatisasi pm nya untuk substitusi physical inspection yang dilakukan oleh orang per orang di lapangan tersebut bisa nggak dilakukan otomatisasi? Inilah yang yang harus diusulkan oleh perusahaan-perusahaan inspeksi selama uh, COVID ini. Itu itu yang yang menurut saya jadi uh, menurut saya ya yang yang uh, gunakan aturan pertama tadi aturan Pak, uh, Pak Direktur Teknik sebagai Katik Atek bahwa tiga bulan ini boleh. Tapi boleh itu jangan boleh, sekedar boleh, boleh dilengkapi dokumen-dokumen inspeksi sebelumnya bahwa kalau dioperasikan tanpa orang itu peralatan masih cukup handal dan cukup handal. Kemudian kalau institusi, ya sekarang harus mulai otomatisasi pekerjaan-pekerjaan eh, inspeksi itu apa saja sih, kan seluruhnya mestinya bisa banget gitu ya. Nah itu saya pikir kok bisa banget untuk mengotomatisasi inspeksi yang selama ini secara fisik di lapangan, tinggal nanti perangkatnya tentunya inspektor kompetensi yang dengan infrastruktur semacam itu kan belum ada, itu ya kita bangun bareng, karena hanya menginterpretasi dari satu hasil otomatisasi ini, -ini APR Bapak -bapak dari perusahaan jasa inspeksi mungkin itu kalau pandangan saya Baik, terima kasih Pak Edi Ini mohon maaf juga nih, karena Bapak tadi menyinggung masalah relaksasi, ternyata sebetulnya sebelumnya Pak Gama itu juga menanyakan sejauh mana relaksasi PLO berpengaruh terhadap keselamatan. Apakah Pak Gama, apakah penjelasan Pak Edi tadi sudah menjawab pertanyaan Pak Gama di awal tadi Pak Gama? Ya, terima kasih Pak Waluyo. Jadi dari rangkuman beberapa jawaban ya sudah bisa nggak beri gambaran mengenai ini memang ada eh, apa ada kekhawatiran tanda kutip mengenai physical inspection dan barusan sudah dijawab sama Pak Edi terima kasih Pak terima kasih Pak Gama baik bapak-bapak ibu-ibu semuanya saya rasa tidak terasa waktu kita sudah satu setengah jam kalau seandainya webinar webinar seperti ini lebih dari satu jam biasanya nanti kita sudah mulai bosen. Saya rasa-rasa rasa kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum ditutup, kami akan mohon kesediaan Pak Edi Purnomo untuk red up. Kemudian juga nanti silakan perwakilan dari Kementerian ESDM Monggo siapa, apakah Pak Alpon, apakah Pak Mersa atau Pak Wijayanto. Nah, band right sebelum nanti kita closing, silakan Pak Edi. Hmm. Baik, terima kasih, Pak Rio. Jadi, kami eh, terima kasih sekali atas eh, webinar ini yang pertama kali dilakukan, dan ini mudah-mudahan menjadi basis untuk webinar berikutnya yang tadi. Pakem ini adalah rumah-rumah untuk curhat, curhat para ahli keselamatan dan keteknikan untuk permasalahan keselamatan, best practices, standar apapun yang ditemui, Dijumpai di lapangan, monggo silahkan kita curhatkan di lapangan atau di platformnya Pakkom, nanti bisa kita sareng paling tidak bapak-bapak ada dicatat pahalanya Atau bisa pengetahuan konon yang naik surga itu kan kalau meninggalkan ilmu pengetahuan anak soleh dan satu lagi kalau nggak salah toladan jadi toladan susah bikin anak sholai susah meninggalkan ilmu itulah yang harus kita capai sebanyak mungkin mudah-mudahan pakai menjadi sarana atau rumah untuk mengembangkan ilmu tersebut. terima kasih Pak ya, Makasih Pak Edi Monggo selanjutnya dari Kementerian SDM silakan siapa yang mewakili Monggo silahkan Ya mungkin Pak, saya mewakili Pak Kepala Kantor Perda. Uh, padahal senior-senior saya di sini Pak, ada Pak Yunan dan ada Pak, Walu, ada Pak Wijayanto Pak. Tapi saya coba mewakili uh, terkait dengan tema kita saat ini membangun kompetensi dan budaya keselamatan migas. Uh, tentunya budaya keselamatan migas itu dapat terbangun pada saat kita sudah membiasakan dan kita sudah benar, -benar memahami apa sih pentingnya filosofi yang ada ini. Nah untuk dapat menjalankan kegiatan operasi yang sesuai, tentunya kita harus memiliki kompetensi yang sesuai. Jadi tolong mulailah segala sesuatu dikerjakan dari ahlinya dan dilaksanakan sesuai dengan norma-norma atau SOP-SOP yang sesuai sehingga dapat berjalan dengan aman dan selamat karena keselamatan bukan milik kita pribadi Pak, milik kita bersama Pak. jadi tolong jaga selalu budayakan keselamatan ini ya. mungkin itu saja pada kami. Baik, terima kasih Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Rekan-Rekan, peserta seminar pada siang hari ini semuanya Barusan disinggung sama pemirsa, tema kita adalah membangun kompetensi dan budaya. Keselamatan migas membangun budaya, ada pendekatan external motivation, sama internal motivation. External motivation seringkali mungkin kita dengan pendekatan sistem dan prosedur, nah, maka nanti mungkin di sesi dua minggu berikutnya kita akan masuk pendekatan sistem dan prosedur. Kemudian, kalau kita mau cari pakai bahasa gaulnya, biasanya adalah. Kalau external motivation itu dipaksa dengan sistem prosedur, sehingga pegawai itu terpaksa melakukan, tapi akhirnya juga bisa melakukan, dilakukan setiap hari menjadi biasa, dilakukan seluruh organisasi, maka itu namanya budaya. Tapi kalau external motivation dilakukan, begitu yang awasi tidak ada, maka dia akan melanggar lagi. Maka diperlukan juga dikombinasi dengan intrinsik motivation. Intersect motivation itu adalah bagaimana membangkitkan, membangkitkan kesadaran dari dalam sehingga menjadi prinsip of science sehingga kalau nggak ada yang ngawasin pun saya sudah langsung memakainya seringkali kalau saya buat analoginya adalah kalau memakai safety belt. kalau kita memakai safety di depan saja itu berarti mungkin masih karena takut disemat sanksi tapi kalau di belakang begitu masuk udah langsung itu berarti bisa menjadi budaya Nah, dalam rangka membangun budaya ini Bapak-bapak yang -Bapak semuanya. Pertemuan pertama ini memang kita mengambil tema adalah dari sisi kebijakan dari pemerintah, kemudian Alhamdulillah bersama-sama dengan pemberdayaan yang ingin dicapai oleh pemerintah, pakem salah satunya, nanti dari api atau mungkin dari asosiasi-asosiasi yang lain, menggembali bersama-sama, karena ini adalah sebetulnya adalah Bagaimana mewujudkan publik and private sektor partnership. Bagaimana bersama-sama membangun. Ya, jadi kemudian lagi webinar ini uh, nantinya adalah saat ini kita buka. Berikutnya lagi kita nantikan pendekatan sistem. Jadi dua minggu lagi kita akan sistem manajemen k Nanti berikutnya lagi diperlukan komitmen, Tapi itu nanti akan seling seperti isu-isu kekinian yang sudah ada. Yang seperti tadi Pak. Ebi Purnomo juga selaku Ketua akun juga sudah sampaikan nanti kita arahnya ke sana itulah kira-kira bapak-bapak semuanya terima kasih atas kesertaannya keaktifannya di dalam acara yang pertama ini terima kasih banyak mohon maaf kalau seandainya di dalam penyelenggaraan pada sesi yang pertama ini ada hal yang kurang berkenan nanti hasil pada pertemuannya akan kita cukup rangkum juga nanti bulan berikutnya kita lihat bersama Nah, Pak Aidy selaku Ketua Pak Kong, selalu mengingatkan kegiatan kita itu nantinya itu hasilnya apa, nampaknya apa. mudah benar nanti bisa kita Jadi, kembali lagi bapak, bapak semuanya, terima kasih banyak atas uh, peserta-pesertaannya, keaklubannya. Terima kasih atas seluruh tim yang ini ada pelaksanaan berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak Ya lebih muda Pak Waluyo. Selamat kasih Pak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.